All right. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat foto produk agar bisa terlihat lebih menarik. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki usaha, salah satu metode promosi yang digunakannya adalah dengan membagikan foto produk kita ke media sosial. Tetapi biasanya kita langsung saja memfoto produk tersebut dan langsung kita bagikan ke media sosial, tanpa melakukan editing terlebih dahulu agar gambar tersebut bisa terlihat lebih menarik. Nah, pada video kali ini akan saya jelaskan semuanya. Nah, teman-teman langsung saja untuk membuat foto produk menjadi lebih menarik, di sini saya menggunakan aplikasi Blend. Untuk aplikasinya sendiri bisa kita dapatkan di Play Store, seperti ini. Kita ketikkan saja di pencarian Blend seperti ini. Dan ini adalah aplikasinya. Kemudian kita install. Kalau proses install sudah selesai, langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini. Lalu di sini kita pilih lanjutkan. Ini adalah tampilan dari aplikasi Blend itu sendiri teman-teman dan di sini kita menggunakan aplikasi yang tidak berbayar. Kemudian untuk caranya, di sini kita langsung saja pilih mulai dari foto. Di sini kita bisa langsung memasukkan gambar tersebut dari galeri handphone kita ataupun melalui kamera langsung. Nah, contohnya seperti ini. Di sini dia akan meminta izin akses lalu kita pilih izinkan. Oke, di sini kita tunggu proses penghapusan background Oke kemudian kita bisa memilih template yang sudah tersedia di sini kalau templatenya sudah ada kita bisa langsung saja pilih untuk versi gratis sendiri ada terbatas template teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman ingin template yang tidak terbatas teman-teman bisa upgrade ke versi berbayarnya. Nah teman-teman ini hasilnya dan kita tinggal download saja kemudian kita simpan ke galeri handphone kita. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk membuat foto produk menjadi lebih menarik. Cukup simple dan teman-teman yang tidak menguasai editing pun bisa melakukannya. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.